Analisa emas tanggal 21 Maret tahun 2022, tren pergerakan harga emas sejauh ini masih berada dalam tren bearish, dan diperkirakan masih berpotensi turun lebih lanjut. Cermati pergerakan harga emas jika terus bertahan di bawah area 1929.73, karena ada potensi harga emas bergerak bearish lebih lanjut ke sekitar area 1917.00. Sebaliknya waspadai jika harga emas bergerak bullish dan bertahan di atas area 1.936,00 karena ada potensi harga emas berbalik bergerak bullish ke sekitar area 1.948,73. Sekian analisa forex untuk tanggal 21 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212.